Nusio hok mula muno sekali pasang dihata rosu, baku diako kepada Allah yaitunya kaum nabi Nuh. Amin. Amin. Amin. Amin. كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر in ajriya illa ala rabbil alamin wa ati'un ayat 105 sampai 110 surah as-syuara sebagai sambung ayat sebelum pada ini, alhamdulillah ayat-ayat hubungnya dengan orang-orang uh, yang diakur kepada Allah ta'ala dan akibat Orang-orang yang uh, Diraka itu adalah Nasib ataupun Akibat yang buruk Maka ayat seratus uh, Lima ni Allah Ta'ala mula cerita Mula hubungnya dengan Manusia yang mula-mula Sekali Peseng dihata rasul Lepas tu kepada Allah Iaitunya kaum Nabi Nuh Tak ada belum pada tu Tak ada ayat dalam Kera'ah katanya Cuang Nabi Ad, di antara nabi ada siapa ko Nabi Nuh. Cuang-cuang tu tu tak ada dalam Al-Quran Tuhan rakyat katanya manusia deraka. Tapi mula golongnya manusia yang mula deraka kepada Allah dan dusto terhadap rasul iaitu kaum Nabi Nuh. Mula-mula sekali. Situlah tercetusnya rasul yang disebut Acak-acak kali banyak kali disebut di dalam dan quran Iaitu kaum Nabi Nuh. Yang sia-malah berdakwah seru kaum dia sehingga orang yang diselamat oleh Allah Taala hanya beberapa orang. Tersebut di dalam tafsir, beberapa tafsirnya Nuh bukan nama asalnya nuh tapi dengan sebab dia senalunya menangis dan mengisok dalam bahasa arabnya naha naha ni artinya mengisok orang teriak pasal lepas pada teriak tu duk ada lagi mengisok supaya budak-budak apabila dia teriak tu duk ada lagi mengisok sikit-sikit nabi nuh pun lagu tulah disebut di dalam tafsir katanya wallahu aalamlah nama dia asal tu nama gapo kon ni merujuk kepada namo-namo ahli apa ni orang-orang yang kaji hubungnya dengan namo orang-orang zaman dahulu tapi disebutnya naha iaitu nya nuh orang yang banyak mengisak teriak banyak menangis banyak dan mengaduh ha kepada Allah taala ni banyak patu dialah Manusia yang disebut umur di dalam Dalai Quray, iaitunya 950 tahun hidup. Oh, ini umur Nabi Nuh. Kenapa ceng dengan kaum dia beberapa pekaya? Jelahnya di dalam Surah Nuh. Yang Allah Ta'ala firman, Inna arsalna nuhan ila qawmih. Sesungguhnya kami, hattakan Nuh kepada kaum dia. Maka Dalam Al-Quran itu Sebut beberapa kali Kesah Nabi Nuh Dengan kaum dia Maka Disebut juga di Dalam surah itu Suara sebagai Sikit-sikit Itu -sikit. herayak Kesah-kesah yang berlaku Berlaku Berlaku, berlaku. Masuknya kesah Nabi Nuh Yang Allah firmannya Demikian juga Kaum Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Bermaknanya, rasul-rasul sebelum daripada Nabi Nuh, tu, Wallahualam dah, berapa orang? Tapi, uleh sekali lagi, seperti mana saya dah sebut acak-acak kali, Nabi SAW sebut, rasul dan Nabi semua ni adanya 124 ribu orang. Orang yang dipilih, diterima kan khatleuk -kan daripada 124.000 orang hak jadi rasul-rasul luang-luang iaitu nya 315 orang disebut nama dari dalam Al-Quran 25 orang dikalangan 25 orang ni yang agung iaitu nya 5 orang rasul iaitu Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Patut di kalangan rama-rama semua rasul yang paling agung sekali sebagai sayyidul mursalin penghulu segala rasul dan nabi-nabi iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Tapi tu rakyat dari ayat ni nak menunjukkan bahawa kaum nabi Nuh dusta patise yang sinceng semua tiak-tiak rasul sama ada sebelum dan selepas nabi Nuh Terjemuh di dalam pimpinan Ar-Rahman 1, 2, 2, 1. Setelah itu Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Nuh AS. Yang juga mendapat pertentengi keras dari kaumnya. Perbuatan mereka mendustakan Nabi Nuh. Bermakna mereka mendustakan Rasul-Rasul yang telah lalu. Dan yang datang kemudian daripada zaman Nabi Nuh. Sebab saya ada banyak saat ini lah. seorang Rasul ni bermaknanya dustor semua Rasul-Rasul walaupun rasul tak mari lagi selepas daripada kaum dia tapi bermaknanya ya pati sid yang simเชิง ya tak sidrimo semua ajaran rasul-rasul kerana semua rasul-rasul itu membawa agama Allah yang satu iaitu agama tauhid kita pun lagitulah juga nah kalau sekiranya kita tak percaya kepada mana-mana rasul walaupun kita tak ada duduk sekali dengan yuk semai dia kalau kita partiset, Musa katanya kita tak, tak terima Nabi Nabi Ibrahim Musa, Musa saja tu. Tak terima Nabi Musa. Maka bermaknanya kita jatuh agama. Jadi kafir doyan autonomat sebab dasar tauhid akidah orang Islam ni la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Hari kita dok baca surah kan? apa tu dak? Bermaknanya kita mengaku dengan Allah Taala, kami tidak akan bezo. sore pun di antara rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Taala bermaknanya semua rasul adalah rasul kita belaka tapi dengan sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita kena berpegang dengan ajaran dasar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patu dia merangkumi maknanya semua ajaran rasul-rasul hak dulu-dulu tu mari kop duk sekali dalam syariat Allah Ta'ala yang diajar, yang disapa oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Sebab itulah, umat yang paling mulia sekali, yaitunya umat Nabi Muhammad. Kita inilah yang dikatakan sebagai khairah umat. Sebaik-baik umat yang dilahir, yang dizahirkan kepada sekelia umat. Puk-puk Nabi Nuh. Lagu mana, watak dia, bot botbat, pok-puk dia, apa saya bakar dengan Nabi Nuh. Kita semua tahu belakang dah ni. Tapi baca untuk jadikan sebagai lalu ayat-ayat Al-Quran -ayat atau kita baca. Walaupun berulir acak-acak kali. Tak-tak saudara mereka iaitu Nabi Nuh berkata kepada mereka, Hendaknya kamu mematuhi suruhi Allah dan menjauhi laringinya. Ya, itu ya. Hija'i Nabi tiap-tiap orang ni Ini'budullah wa ta'quh wa atia'u. Beribadah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Dan ta'a kepada Allah. Ataupun turuk ajariku. Lagi tu lah. Wajitan ibu taruh. Salah lagi. Ini wajitan ibu taruh. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Dalam arti katanya, Ibadah ni, Merangkumi semua tiap-tiap kala. Lepas tu, Ta'a kepada, eh, Apa ni? Wajitan ibu taruh. Hendaklah kamu, menjauhi beribadah ataupun turuk-turuk. Turuk dari sini bermaknanya pegang segala selain daripada Allah. Itulah nak no, ayat katanya fi eh, nabi semua tu adalah macam tu. Masya-Allah. Nak, orang-orang hak turuk ajaran nabi pun lagu tu. Tok guru, babo, ustaz ikutlah nak no, nama gapo. Orang yang terima sakar nabi, terima sakar rasul ni, iaitu kena kena sapa ajaran Allah ajaran rasul kepada manusia gitulah lebih kurang dah saya baca hanya dua ayat tengok kepada masa insya kita sambung semula ayat selepas daripada ni dah dan seterusnya puas ke kok sikit eh? banyak hari tak tak tak tak tak kecek berasa kekok ha gitulah berasa insya-Allah tengok boya enjin enjin panas tak apa apa pada ni Alam, wa Muhammad, wa, wa, wa warahmatullahi wabarakatuh alaikum